kembali lagi di channel kita Davio Camiago oh, dan hari, hari ini kita akan makan kita. pizza satu meter jaya. itu namanya limu oh, limu. oh hari ini, ini saya ditemani oleh Vina Vina Angie dan Vinci sekarang lagi ada dimana sama Rindang Rinda, dan Dalam dan Dalam ini gimana ya Nah, kita suruh bunda kita buka oke, okay, udah tolong kak nyam, nyam, nyam, nyam. ini kayaknya ini beli di big mall, di mall. Big. tapi nanti sore kita ada ma main nanti sore kita mau ke Tenggarong ya main. main tapi tapi kalian ngapain ke Tenggarong mau main. main main apa bom bom er Bom, bom Oke, okay, kita buka ya Satu. Sebelum dibuka, eh belum. Eh, sebelum dibuka kita baca doa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, kita buka. Oh, ini masih ada Apa Nah, Oke guys. Oh, ini nah di belakangnya guys kayak ada bawah dan itu ada kolam ikan. Itu ada ikan nila, ikan gabus uh. ya. Dan ini saya ada di Mama, Mas ini Itu kampung ayah ya, saya. Ya. Nah, daripada lama-lama langsung aja kita buka. Siap? 1 2 3. Wow. Ini rasanya ada ikan Eh ya, ini ikan. Oh, ini ikan, ini ayam. Ambil ya, Ma. Ini sayuran. Ih, angkat dong, angkat dong. Ih, enak ini. Mantap. Mantap. Okay, Ayo kita coba pesan. Itu apanya sebelah sana? Ini oh, itu buat colok-coloknya. Oh. Ini di sini, Pina. Ini di sini. eh, nah, eh bukan kayak gitu. Oke. Okay. Apakah aku ambil satu ya? Bentar dulu itu apanya pinsy pelan-pelan dibukanya. Ini terus. sausnya oh, oh, ini ada mayonesnya, guys. Mayones nah. itu apa lagi? Sini dibukain, dibukain. Oh, ya. itu. Saus. itu Itu nah, saus tomat Ini kan saus tomat. Di di Makannya ya. dicocol. Oh, nah. kita minum susu. Ah, ini ya, minumnya susu. Nah. Sama sosis. Sama sosis. Ini sosisnya. Tapi kita Satoshi enggak makannya. Iya, nanti dulu. Nah, coba saya ambil nugget. Ini ada nugget-nya. Mau Pino? Hmm. Ini mau. Mau main sini, main sama. Nugget. Hmm. Ah, nugget. Eh. Mas Mas langsung ayo Mas Enji mau rasa apa? Ini rasa ikan ini sepertinya. Oke, okay. ayo, ayo kita ambil satu. Aku tuh. rasa. Apa ini? Aku nah. rasa nugget. Aku rasa ayam. Oh, rasa ayam. Ayo ambil. Kasih Pino adeknya dibagi-bagi Pino. Apa itu, Anam? Nah, Pinci. Apa kambing? Ayam. Ayam. ayam. Ayam. Hmm. ayam. Ayam. Ayam juga, Bang. Hmm. Ayam juga Bang. Nah. Tuh, kasih adeknya bagi-bagi. Enji. Enji. Iya, aku, Bang. Rekan enggak, ya? Aku makan, ya. Nih, kayaknya kita nggak bisa habis sih. Nah. Nanti kita bagi-bagi. Oh ya, ayo, ayo. ayo, ya, Cak, ayo makan ayo bagaimana rasanya ayo, rasanya mantap bang Vino makan kayak mana mau dicocol pakai apa aku mau dicocol pakai ya. sini hmm. enak loh. ini ayo. apa ya guys ini apa, enak, apa? mana sausnya tadi ditaruh di tengah sini loh Man. ini cintu, susu, cintu. enak, enak udahnya juga makan nih guys hmm. enak ya, yang ini rasa tuna ya, oh, ya kan? ini rumah ini mau makanya dilihatnya ikan banget <guluh. <guluh. Itu, itu mau ambilin dua saus ini Nunggu apa, Nunggu. semuanya bunda jadi Nope. Ya. juga bang. ada ikan-ikannya guys. Sini sini sini. Itu nggak ikan. Sini minta bunda sausnya. Ambil sausnya sini di ah, hmm. Aduh, nah. ambil? Mana romboknya? Itu sih itu. <laughs> kita makan yang ini. Ada ini kita cocol. Eh, guys apa ini. Itu? Ini ini ini cocol cocol, ini ini. Nah. Ini apa? Hmm. Enji makan. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Oh, hmm. Ini enak. tomat. Enak. Nih. Lala. Enji, Gimana rasanya? Hah? enak. Hah? Hmm. <laughs> deh <laughs> nih kita makan nih yuk ini hmm. hmm. hmm. rasanya enak hmm. Hmm. Aku ini Ui. aku enak. Enak. Halo, sabun baru satu baris dia kasih ke mak tiah gas orang sum ada ya. semut satu lembar aja kak hmm? Mm -hmm. Nah, yang satu yang satunya satu lembar tambah satu lembar Terasa lagi guys. Oh, ini guys ada bu cici iya. hmm. suara ya salah mana panggil salah kacang lagi Ini guys, kembalinya. Anu pakai saus saja. Hmm. Bagaimana pinsi? Mantap. Nah, Aku makan lagi guys. Coba makan lihat, bagaimana mas Enji? Enji mukanya kerut-kerut lah. Hahaha. <laughs> hmm, kita makan yes, lihat, lihat, lihat, nih, lihat nih makan nih. Hmm. Hmm. Kasih sini. Lala kemana lamanya? Hmm. Apa ini? Ini daging. yang pedes? Kita, Kita dikeroyok sama ini ibu-ibu. Ini bukti, ini kakaknya ayah saya. Sambalnya sambal, sambal. sambalnya, sambalnya. sambalnya, sambalnya. sambalnya mana? Enak oh, Itu nenek lagi makan juga tuh. Ini, nenek, hmm. kita nenek. Yang ini. Hah? ini. Bino, lihat dulu udah ya. Hmm. Udah ya, udah segini dulu, kita siang, ya. Lagi ya videonya ke ya, Ge. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah. Jangan berstop kek, bye, bye, bye, bye. bye. bye. bye.